Dengarlah ini, Tuhan suruh kita dengar. Hampir-hampir seperti menjewer telinga. Listen you guys, dengarkan. Kamu yang nginjak-nginjak orang miskin, ini Tuhan tuding umatnya loh, ini bukan orang-orang fasik. Tapi ini adalah orang-orang benar. Kamu yang menginjak orang-orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri itu dan berpikir, wah Tuhan baca pikiran? Iya, ada satu Mas Mur berkata begini, Engkau sudah tahu pikiranku ketika aku masih jauh. Dari jauh engkau sudah membacanya. Waktu aku tidur, berbaring, waktu aku berdiri, engkau tahu pikiranku. Dan Tuhan berkata, Kamu berpikir gini kan? Ayat, ayat 5. Dan berpikir, Bilakah bulan baru baru berlalu? Supaya kita boleh menjual gandum. Di dalam ibadah aja mereka gak sepenuh hati, sepenuh jiwa kok. Waktu badan mereka ada di bait suci, pikiran mereka... Terus berpikir gini, kapan ini ya selesainya ya supaya gue bisa jualan?